Nah, sudah tetamu. Jadi, menurut Minal Aidil Warpa Ijin pesan maulah nasi udang: kita sangat bahannya dulu, terus panaskan minyak sampai... Bujur-bujur panas. Wow. Masuk apa? Ah, Mana mencek minyaknya panas agak? Kayak cara menceknya? Masukkan tangan kamu ke dalam situ. Oh panas-panas. Umarumnya. Apalagi bi? Masukkan ke dalam panci. Masukkan beras ya. Masukkan lengkuas Masukkan jahe Masukkan daun salam Masukkan serai Ya masukkan garam masukkan bawang garam dan air segayung apa nah, man ini ada apa di dalam sini nih Nah pada ini gayung di dalamnya man, kamu ini mau lah makanan. Benul. Menurut minal aijin dari situs www pentol tadi disuruh masukkan nya lo banyu satu gayung. Nah masukkan banyu on gayung. <lipun>